Hanya tembang ini Yang bisa ku beri Tolong Terimalah Adian nyanyian cinta Khusus tercipta untukmu Yang begitu Mencintai selalu yang begitu mencintai dan menyayangimu selalu dan semoga bisa terhibur